Assalamualaikum, set-top box Tanaka T2 New yang saya beli ini merupakan perangkat penerima siaran TV digital dengan kualitas Full HD 1080. Selain itu, set-top box ini juga bisa digunakan untuk menonton Youtube, Youtube Kids, dan bisa dihubungkan ke penyimpanan USB. Oke, sekarang kita buka untuk boxnya. Ya, di sini ada adaptor untuk daya, kemudian user manual dan garansi, remote control, dan juga kabel AV. Ya kita buka sekarang untuk set top boxnya. Pada bagian depannya tertulis jelas Tanaka DVB-T2 HD. Kemudian di bagian belakangnya ada RF input, RF output untuk antena, konektor HDMI untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal. Berikutnya di sini ada tiga jack konektor untuk AV dan terakhir konektor daya ke adaptor. Oke sekarang untuk set top box Tanaka di sudah saya nyalakan. Seperti ini tampilannya lampu indikator berwarna kuning kemudian untuk titik berwarna hijau menandakan signal TV digital dalam keadaan bagus dan di sini sudah saya pasangkan untuk dongle WiFi jadi untuk internet dari jaringan WiFi sudah terhubung bisa kita gunakan untuk menonton YouTube dan juga YouTube Kids dan ini dia untuk tampilan layar utamanya. Di sini ada program TV, YouTube, dan juga MyTube. Sekarang kita tes untuk gambar TV. Wow, mantap sekali ya gambarnya jelas karena kualitas gambarnya Full HD 1080. Mantap sekali ya bisa yang lihat untuk gambarnya jernih teman-teman. Kemudian kita coba untuk YouTube. Nah, untuk tampilan YouTube-nya seperti ini ya. Jadi berbeda sekali dengan tampilan YouTube yang ada di HP. Di sini, untuk tombol pencarian ada di bagian atas. Saya tes untuk melakukan pencarian ke channel saya. Dan di sini bisa ditemukan. Kemudian saya putar. Oke, untuk gambar jernih. Dan untuk resolusi yang ditampilkan tergantung dari kualitas internet. Mulai dari 360 pixel hingga 1080 Kemudian untuk YouTube Kids-nya juga saya coba. Nah ini dia untuk tampilan dari Youtube Kids Wow gambarnya full ya Satu layar penuh semua Oke untuk gambarnya benar-benar jernih ya teman-teman Jadi untuk set to ini sebenarnya murah meriah sekali Oke teman-teman mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh